rekaman yang betul-betul eh. Oh tuh yang salah orang punya kerja nih lalu pada Okay, uh, welcome to Mr Fat channel. Anda sedang menyaksikan saya, Mr Mat. Dan untuk uh, video update video kali ini, uh, Mr Mat akan buat reaction dari ICU ke Liang Lahat. Uh, daripada Malaysian Gazette. Namun sebelum tu subscribe, like and share dan tekan notification button dan harap semuanya dalam keadaan yang sihat dan selamat. Sebelum tu, uh, Mr Mat ada buat uh, satu survey Uh, di mana kita hendak tengok apakah penonton mahu. So bila kita nampak tu apa itu video itu uh, survey, uh, 80% eh 60% mahu uh, Mr. Mat wat uh, reaction video mengenai uh, dari ICU ke Liang Lahat. So uh, tanpa buang masa, kerja saya masih tengok. Ok, tanpa buang masa, kita sama-sama kita saksikan uh, dari ICU ke Lian Lahat uh, Merupakan satu dokumentari daripada uh, Malaysian Gazette Kita sama-sama saksikan hey, kalau, eh, kalau ada, ya? Sebuah dokumentari Malaysian Gazette keretek-ketek viral di Malaysia pada kita okay. dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi baris itu kepada populasi lain. Ya, betul. Tapi uh. benar Allah, oh, penuk sangat kau ni. Panas dalam ni. Panas sangat dalam ni. Cara banyak alih. Setahu opakai PPE itu <laughs> I got goosebump I got goosebump okay. Let's go Dari ICU ke Liang Lahat kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengurbanan petugas perisan hadapan Hospital Buala baru-baru ini Indonesia hmm. Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19 hmm. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL Nur Hazmin Rosman pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal ...sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak... Jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hmm. Hingga kepada tiga shift Jadi pada masa itu memang uh, terasa uh, penat jugalah Sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik Hujan uh, perlu dijalankan pada masanya Jadi uh, penat tu lama-lama akan terasa jugalah Proses uh, heat activated bagi menggunakan hapa Su, uh, suhu yang tinggi jadi kita akan matikan virus tersebut dulu dan kemudian uh, sampel pertan kita akan uh, lakukan proses nucleic acid extraction prosesnya oh, pula pula untuk proses dapatkan RNA virus tersebut daripada oh, sampel perkenaan kalau kata yang dekat sana itu adalah sampel dia ada sampel part PCR dia nak tahu sama ada kalau ikut uh, ada dan satu report tu kan? Tadi bahan Barulah Dari perajin. Campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin uh, DNA apa COVID-19 ni Akhirnya dia beza tu. Akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil. Dan belum hasil ada hasil lagi. Uh, satu sampel itu sama ada mempunyai vaccine. RNA virus uh, SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel kena. Hmm. rumit juga kerja dalam ini. Bertugas Pancenam. sebagai pakar perunding intensivis di wad ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan. Melihat kematian seorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr Ismail Tan. Hmm. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir Di dunia ini bersendirian Dan hanya ditemani pakar Dan petugas kesihatan Bukannya orang tersayang Tuh oh. tebal putih, baju kipang itu orang berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga yang tersayang ini hmm, besar doa dari setiap pesakit COVID yang masuk ICU, kita akan uh, update family member setiap hari uh, melakukan video call uh, untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya uh, berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU apa Maryam? sekarang di kamar tengah. ini, ini lakukan semula Tapi diafnya uh, ya, feel sama. Oke. Oke. Yang Sudah asyuk kalah satu satu, hmm, satu event. Sileres guys, kembang bulu pun. Tengok ni, saya nak mencuba untuk semua anggota kita akan masuk dari saya sendiri, terpaksa menghadapi saat uh, kematian untuk sakit uh, bila kita terpaksa telefon uh, waris mengatakan yang yang sakit telah meninggal dunia hmm. ataupun akan meninggal dunia. Hmm akan tanya kita boleh datang boleh tengok ada yang menangis meraung dalam phone tu dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang so hmm. itu satu saat yang luar biasa so ada juga beberapa sakit yang tiba-tiba jantung berhenti dan segalanya yeah, betul -betul menti, kita terpaksa buat CPR lepas baru kita telefon begitu, dah ada masalah Sian, no? Mungkin ramai yang tidak mengetahui Bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia Dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL hmm. Yang mana hasil bedah siasat tersebut Membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara Termasuklah pengurusan mayat pesakit hmm. Mayat uh, pesakit covid haruslah uh, dibalut uh, Dengan uh, uh, kain putih uh, uh, kain putih poten Risiko pertama. ni pertama dan dimasukkan ke Penasaran dalam kolam ialah disku. Body bag lakisan kedua body bag. bahan yang guna bahan yang ada disinfektan sodium hypochlorite 0.5%. potensi atau risiko jangkitan daripada hmm. mayat pesakit Covid Ini tetap ada ya. kepada orang yang menguruskan atau orang ya. di sekeliling hasil penemuan berdasarkan kami yang menunjukkan terdapat virus Covid-19 di permukaan badan uh, mayat pesakit Covid hmm. dan juga terdapat virus Covid-19 daripada cecair yang keluar daripada berongga hmm. badan ya betul, patutlah dibalut begitu bagi salah seorang pengurus jenazah Covid-19, Zulina Sulaiman Walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Hmm, dorang apa ni oh tanya mum? Setakat ni dia cuma tanya, memang waris tak boleh tengok ke? Memang dorong uh, mandikan tu jenazah ke? Setakat ni cuma satu je. Dia tanya, tak takut ke? Itu persoalan je. Tak takut hmm. ke sebab bila dia orang dengar Covid je, dia orang takut? Jadi saya cakaplah bila kita dah diamanahkan bila kita dah dipertanggungjawabkan perasaan takut semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas hmm, saya sedih. akan uh, telefon mak, abang bagi tahu mau restu uh, suami. Tak ada makna dengan saya saja kita bayangkan tak apa jangan jangan dengan lagi eh kembang buluh tu. Kembang buluh tu tengoknya anu. macam ni dah macam ada yang di Indon tu, dia cuba bawa jenazah balik ke rumah, bahaya betul, jenazah COVID. Tapi tulang apa dulu. Hmm. Syukurlah di Malaysia dia ikut masih lagi ikut SOP. Kalau di tempat lain, dah tahu. Sampai ada mayat tu di US sekarang bermasalah. Di, di, di mana pasukan saya akan Uh, memakai setiap di uh, Yang dikendalikan Dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah Di mana kami hmm. akan Memakai setiap itu berpandukan apa yang Diterangkan oleh uh, pejabat kesihatan Daerah tersebut Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM Dan juga pejabat oh, kesihatan daerah teratur. Kuburnya. Dan kita diminta untuk Tidak mengadakan talqir Nah talqir tu tiada apa Sialah Tembang dulu Walaupun dia lakonan semula Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Kau berikanlah kekuatan kepada kami Barisan hadapan kami Menghadapi mujahadah Untuk menghadapi Ya Allah Penyakit wabak ini Ya Allah Amin Amin Kau jaga lah kami ya Allah. Amin. Kau pelihara kesihatan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami punya ada yang telah pergi menemuimu ya Allah, kau rahmatilah mereka ya Allah. Amin. Bukan di tangan balisan hadapan sahaja Tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama Ya betul Lengkung yang semakin melandai Bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak hmm. Kerana peperangan ini masih panjang Dan belum tahu akhirnya. Selagi belum ada vaksin Selagi itulah sama -sama pihak, rakyat, Kita sebenarnya terdedah dengan COVID-19 Vaksin belum ada lagi ni ini. Belum ada lagi guys So we all Err uh, berisiko dengan ya betul. terima kasih anda hm, kang. dapat jema family family pun ialah ada satu posting tuh dia berada dekat dengan anak dia. pas pulang dari hospital. oke. Okay. Jadi itulah betul. Ini kan kalau belum ada vaksin belum lagi selesai ini. Belum selesai lagi kita punya apa? Pandemik nih. Ini rekaman yang betul-betul nih. -betul. Eh. Oh Tuh. Sangsara, oh orang yang kerja nih. Daripada. Malaysian Gazette. Inilah dia. Uh, uh, para penonton, istimewa dari dalam Malaysian Gazette. Kalau mau tengok dia punya video dia full, kamu boleh cek di uh, apa? Malaysian Gazette, MCTV dari ICU Kelantan. Okay, my reaction on this video. Uh, actually kita sebenarnya belum lagi habis uh, ini pandemik COVID-19. Selagi belum ada dia punya apa dia punya vaksin ditemui, selagi itulah uh, kita akan berdepan dengan masalah ni. Dan uh, kalau ikut laporan media hari itu uh, banyak spekulasi lah ini uh, virus ni daripada daripada makmal uh, sengaja disebarkan macam Uh, kes uh, SARS di mana ada laporan entahlah bloggers dari mana dia begitahu uh, dia punya cara sebaran dia tu uh, akibat daripada satu buah uh, bilik hotel di Hong Kong apabila uh, ada satu I don't know Caucasian barangkali yang tinggal yang tinggal di bilik tu dia lepaskan tu uh, virus melalui botol botol yang berisi itu. Virus pula, I don't know betul atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi banyaklah spekulasi mengenai ini. Namun realitinya sekarang um, sekarang ni um, virus uh, COVID-19 ini merupakan uh, pandemik yang perlu dihadapi oleh semua uh, banyak kematian berlaku bukan sahaja di Malaysia, tapi di USA, China, China um, di paling teruk di USA lah mula-mula Itali, and then USA apabila kami dengar dalam berita uh, baru saja tadi petang tu update dia mahu dalam um, around 100 100 people 100 100 uh, 100 uh, 100 100 100 100 100 100 100 kita kena hati-hatilah. Walaupun sekarang ini kita PKP semakin dilonggarkan di sini, namun uh, kita jangan lupa bahwa ini virus nih menyerang sesiapa Walau apapun alasan kita, walau apapun kita punya apa, kita punya uh, alasan di luar sana, namun kita kena berhati hati-hati. Oke, okay? sebab baru-baru ini kalau di tempat saya hari itu ada satu kes di. Uh, COVID-19 satu kes di kawasan Kimanis uh, melibatkan di kawasan uh, depo tahanan sementara uh, tidak jauh daripada saya punya kampung uh, around 5 60 meter daripada kampung saya uh, sebelum mau ke Papar tu ada satu di namanya Batu 30 selepas jambatan di situ ada satu depo tahanan di sana di mana um, seorang bayi berusia 8 bulan begitu um, apabila bayi ni ceritanya dia, dia berbangsa um, bukan bukan warga tempatan lah warga asing yang di, berada di depo tahanan di situ depo uh, tahanan sementara um, jadi cerita dia pihak um, kesihatan dia hospital dia buat soft test Mungkin masa mungkin di hospital, barangkali swab test di hospital mungkin um, dilaporkan di media sosial um, itu bayi itu dia dihantar dia ibu bapanya hantar ke klinik pengawal dah, klinik pengawal, and then hospital, I don't know mana satu yang betul, tapi dia hantar di hospital uh, ataupun klinik, and then jirong buat swab test dan didapati positif COVID-19 so kita jangkakan uh, bayi itu mungkin dijangkiti mungkin daripada ibu bapak dia ataupun mungkin daripada tempat-tempat yang dia lawati, I don't know but uh, still kita masih terdedah dan akibat daripada itu juga uh, kawasan papar diistihar sebagai kawasan kuning semula walaupun sebelumnya di kawasan hijau, tapi kawasan daerah ini daerah papar Uh, Istriar di Kuning dimana Kim kimanis ini sebahagian daripada uh, kawasan daerah Papar di Sabah jadi iyalah sama-sama kita tunggu mungkin uh, kita tunggulah, mungkin ada uh, news daripada Kementerian Kesehatan Malaysia uh, daripada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah, barangkali beberapa hari ini harap-harap um, tidaklah bertambah makin kurang, saya harap, kita harapkan begitu makin kurang dan ah uh, saya harapkan banyak lagi kawasan hijau yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan. Uh, setiap hari setiap hari mereka update ni di media di, uh, di televisyen TV1 uh, di media uh, setiap pukul 4 4 petang 4.30 4 petang dalam kawasan dalam masa ah uh, begitulah okey. So um, rasanya itu saja Mr Mat ingin buat reaction Daripada video ni memang kembang bulu saya tengok uh, Dia bagi tengok tu kawasan-kawasan yang anu uh, apa Kawasan-kawasan uh, dia punya proses Proses-proses dia Sampailah ke yang lahat Memang agak mencabar lah Jadi tabik kepada frontliners di luar sana uh, If you watching this, I'm salute you Salute you guys and And um, kita sama-sama lah, sama-sama kita cegah ini COVID-19 Bukannya peranan seorang, tapi peranan kita bersama Okay, Ayu ada mau cakap apa? No Ada mau cakap? No Tiada? Tiada Yang dimilik sana, ada mau cakap? Dada Dada, dada, dada. Okay So dada. Okay guys Okay, ini saya punya nakwa Okay So uh, Thank you for watching this channel uh, Ahab Harap-harapnya ini channel lepas 100 view Saya tahu kita punya subscriber lebih seribu lebih um, Saya harap ini lepas 1K lah okay, 1K view Amin okay, Sebelum kita mengakhiri ini video Harap kamu semua untuk subscribe Like, tekan notifikasi button Share sama kawan-kawan semua di media sosial Dan kita bertemu ke video update yang selanjutnya namun uh, minggu depan mungkin kita terlewat sikit sebab kita akan bercuti kemana ke, ke Kudasang spoiler alert <laughs> ke okay. kami akan bercuti ke Kudasang so update video akan lewat sikit uh, and then baru kita akan pergi kepada kita punya next project yaitu uh, challenge Lute, uh, lati lati challenge tiktok kita akan buat reaction itu dan juga kita akan buat reaction Uh, mengenai raja-raja uh, Melayu, so stay tune guys, stay tune and kita jumpa di next update video, peace out